Ya selamat datang di channel Sid. Apa kabar pecinta channel Sid? Ya semoga diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Kali ini bankjendak akan mereview alur film yang berjudul The Gray Man, yang merupakan film aksi trailer or single Netflix yang digarap oleh Anthony dan Joe Russo. yang berkisah tentang agen CIA yang diburu di seluruh dunia ketika mengungkap sebuah rahasia besar organisasi. Bagaimana kesurannya? Langsung saja ke alurnya guys. Film diawali di tahun 2003 memperlihatkan seorang laki-laki bernama korman Gentry yang merupakan narapidana. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Daniel Vitroy kedatangannya untuk membebaskan Gentry. Dengan syarat ia harus bergabung dengan CIA dan Gentry akan dilatih menjadi pembunuh elit dengan program Sierra Film pun baru dimulai. Film dimulai 18 tahun kemudian di sebuah pesta tahun baru. Kini Genty sudah bergabung dengan program Sierra dan mendapatkan julukan baru sebagai Sierra Sik. Kini Sik sudah menjadi agen nomor satu. Sik pun mendapatkan misi untuk menghabiskan seorang buronan kelas kakap di Bangkok dengan bantuan temannya yang bernama Dani Miranda. Tak lama kemudian Miranda datang menemui Six untuk memberikan pistol yang merupakan akses menuju ruangan. Lalu Six pergi ke sebuah ruangan dan mengambil senjatanya. Di sisi lain atasan Six yang bernama Carmichael memerintahkan Six segera membunuhnya. Tak lama kemudian bunuran itu sudah sampai di sebuah klub. Sik yang mengarahkan senjatanya ke atas Namun, Sik yang akan menembak target tersebut diurungkan Karena target terhalang oleh anak kecil Sik pun menggunakan cara sendiri untuk membunuh target itu Dengan cepat, Sik menghabisi para anak buah buranan itu Dan terjadilah... Kemudian target kabur dan terjadilah pertarungan antara Sig dan buronan itu di dekat kembang api. Tiba-tiba target itu mengatakan bahwa dia adalah sama-sama anggota Sierra dengan julukan Sierra Four. Dengan cepat mereka bertarung kembali dan semakin sengit. Dan sampai pada akhirnya Sig berhasil menusuk target itu dan berakhir. Modar Tapi sebelum meninggoy target itu memberikan kalung yang merupakan aset dan juga mengatakan jangan mudah percaya pada Michael Dan misi Sik pun berhasil Tak lama kemudian Miranda menyusul Sik dan memfoto target itu Kemudian Sik meninggalkan tempat tersebut Sedangkan anak buah Michael menggeledah mayat 4 dan hanya menemukan arloji dan ponsel milik target saat ini Michael menelpon Sik meminta penjelasan dan menanyakan barang yang penting yang ada pada target. Sik pun tidak memberitahu kepada Michael tentang kalung itu yang ternyata berisi sebuah flash disk. dan panggilan pun berakhir. Lalu Sik pergi ke sebuah warnet untuk memeriksa flash disk itu dan ternyata berisi data Michael namun tidak bisa dibuka karena menggunakan kode. Karena tidak bisa dibuka, akhirnya Sig meninggalkan tempat tersebut dan mengirim flash itu kepada temannya yang ternyata mantan CIA agar bisa dibobol. Kemudian Sig menelpon Fit Ross dan mengatakan pada Fit bahwa Sig sudah membunuh for tanpa alasan yang detail dan Fit pun menyuruh si kelapangan udara yang dekat dengan Siang Mai. Di tempat lain, Michael kini tengah menelpon anak buahnya yang bernama Lloyd Hansen, seorang pembunuh yang berjiwa psikopat. Dan Michael memerintahkan Lloyd menghabisi Sik. Dan Michael juga mengutus Susan Brough untuk membantunya. Di lokasi Siang Mai, anak Bofit menunggu kedatangan Sik. Tak lama kemudian datang sebuah taksi. Dan para anak Bofit pun bersiaga ternyata yang keluar adalah Sik. Dan mereka pun menaiki pesawat tersebut. Di sisi lain, kini Miranda mendapatkan telepon dari Michael. Dan menyuruh Miranda menaiki pesawat itu dan bertemu di Berlin. Di sebuah tempat, kini Lloyd bertemu dengan Fit. Tanpa basa-basi, Lloyd menanyakan keberadaan Sik. Namun, Fit tidak memberitahunya. Namun, dengan liciknya, Lloyd mengancam Fit menggunakan keponakannya yang bernama Claire. Dengan terpaksa, Fit menelpon anak buahnya menyuruh membunuh Sik. Dan panggilan pun diakhiri. Kini, anak buah Fit memerintahkan salah satu anak buahnya membunuh Sik tanpa sakit. Anak buah itu pun menghampiri Sik dengan perlahan. Dengan sigap, sih, menyiram anak buah itu, dan terjadilah. Cepat melempar anak buah itu keluar dan membuat salah satu sayap pesawat terbakar. Kini Sik yang berusaha mengambil parasut tiba-tiba dirampas oleh salah satu anak buah dan digunakan sendiri. Tidak ada pilihan lain Sik pun terjun bebas dan berhasil menyusul anak buah tersebut. Tempat lain saat ini, fit berada di mobil bersama Lloyd. Tiba-tiba, ada suara telepon milik fit berdering, dan ternyata itu adalah Six. Six yang meminta penjelasan kepada fit tiba-tiba HPnya dirampas oleh Lloyd. Lloyd pun mengatakan, "Berikan aset curian itu dengan begini, Lloyd tidak akan memburu Six." Namun, Six tidak memberikan dan langsung menutup teleponnya. Dua tahun sebelumnya, kini Fit berada di ruangan bersama Sig dan temannya bernama Margaret Kyle yang membantu Fit untuk membuat kemanakannya hidup normal. Namun sayangnya, ada seseorang yang membocorkan alamat Fit yang ada di Hong Kong dan Fit juga mengatakan bahwa Claire dipasangin pemacu jantung dan menyuruh Sig menjaga Claire. Hari demi hari, kini Sig dan Claire semakin akrab hingga malam pun tiba di mana Claire tiba-tiba pingsan. Oh. Dengan cepat, Claire membawanya ke rumah sakit. Dan ternyata alat pemicu jantung itu sudah fit beri alat pelacak. Di saat Sik berada di rumah, tiba-tiba ada seseorang misterius memasuki rumahnya. Namun dengan cepat, sing berhasil melumpuhkannya. Ini Sig tiba di kota Vena yang baru turun dari kereta menuju sebuah rumah. Yang ternyata bisa membantu membuat identitas baru dan juga Sik mencari pemacu jantung untuk melacak kelair. Kemudian Sik pun berfoto namun tiba-tiba. Ya ternyata Sik dijebak dan terjatuh ke dalam lubang. Dan orang itu juga memberitahu Sik jika siapapun yang menemukan Sik akan mendapatkan imbalan sebanyak 50 juta dolar. Di kota Berlin, kini Miranda bertemu dengan Michael. Michael juga mengatakan bahwa Sig mencuri aset yang berharga dan pengkhianat untuk CIA. Dan juga Michael menanyakan keberadaan Sieg kepada Miranda. To to in Saat ini, Sieg berencana kabur dan membuat peledak lalu merusak pipa air. Kembali pada Miranda yang saat ini dilarang bertugas di lapangan karena menurut Michael Miranda tidak jujur atas keberadaan Sig. Tiba-tiba HP Michael berbunyi dan ya, Michael mendapatkan informasi keberadaan Sig. Lalu Michael meninggalkan tempat tersebut. Miranda yang tak mau kalah dan ingin meminta penjelasan Sig pun juga pergi meninggalkan tempat itu. Kini Lloyd dan para anak buahnya sampai di tempat di mana Sig berada. Lalu Lloyd bertemu dengan orang yang menjebak Sikh dan orang itu meminta imbalannya. Dan Lloyd pun memerintahkan anak buahnya mencari Sikh, sedangkan posisi Sikh saat ini berusaha keluar. Bersamaan dengan anak buah Lloyd berada di atas jebakan Sikh dan terjadilah Tiba-tiba Lloyd menyemprot sesuatu di wajah Sieg dan Sieg pun terpojok. Tidak ada pilihan lain, Sieg menjatuhkan bom Mini dan membuat mereka berlari. Di saat Sieg ingin kabur, Lloyd menodongkan pistolnya dari belakang. Saat Lloyd akan turun tangga, tiba-tiba ada yang menembak dengan obat bius dan Lloyd berakhir pingsan. Dan ternyata yang menembaknya adalah Miranda, dan tak lupa juga Sig ditembak. Really right Kemudian, Sig bangun. Melihat itu, Miranda yang ingin mengetahui aset apa yang telah Sig curi, dan pada akhirnya, Sig menjelaskan bahwa Sig telah mencuri kalung yang berada di For berisi informasi rahasia. Kemudian, Miranda dan Sig berencana menemui temannya, Sig, yang berada di Praha. Di tempat lain, anak buah Lloyd menemukan rekaman saat Sik mengirim paket sistem flash disk ke Pra. Well, tak menunggu waktu lama, Lloyd langsung menginterogasi Fit. Dan Lloyd menanyakan siapa yang didatangi oleh Sik. Namun Fit tidak memberitahunya. Sehingga membuat jalan psikopat Lloyd bangkit lalu. Kini Sik dan Miranda telah sampai di kota Pra dan menemui Margaret. Dan mereka pun membobol isi flash disk itu. Ternyata isinya tentang misi ilegal milik Michael For itu mendapatkan bukti Dan For menjual bukti itu dengan harga mahal Namun Michael memanfaatkan Sieg untuk membunuhnya Lalu Sieg menyuruh Miranda bersembunyi Dan jangan ikut campur misi ini Lalu Margaret memberikan mobil pada Sieg untuk kabur Di waktu yang sama anak buah Louis sampai dan menembaki tempat tersebut Dan terjadilah... Sik pun kabur melewati jalan rahasia. Namun tiba-tiba Margaret menutup jalan itu dan mengorbankan dirinya. Sik yang hendak kabur tiba-tiba dikepung oleh polisi. Namun, sialnya, Sieg tertangkap dan polisi pun memorgolnya di alun-alun. si yang menyadari akan terjadi baku tembak oleh anak buah Lloyd. Sieg menyuruh semua orang mengosongkan alun-alun. Empat lain, Susan melapor pada Lloyd bahwa semua pasukan gagal menangkap Sik. Setelah kejadian itu, banyak orang yang masuk rumah sakit akibat kejadian itu. Dan itu dimanfaatkan oleh Sik menyamar masuk ke dalam rumah sakit bersama Miranda. Guna untuk melacak akan keberadaan Claire ke yang ternyata berada di Kroasi. Saat mereka akan keluar, mereka tiba-tiba saja diserang oleh anak buah Lloyd. Sehingga anak buah Lloyd berhasil membawa Flash di situ dan juga bisa mengelabui para polisi. Lalu kabur menggunakan motor polisi. Miranda yang berada di atas atap meminta kepada sik senapannya. Lalu Miranda mengejarnya. Saat Miranda menghadang ternyata ternyata senapan itu kosong tidak ada pelurunya. Saat ini Miranda dan Sik menggunakan mobil milik polisi Miranda pun memadamkan lampu di kota tersebut untuk bisa memasuki klinik hewan Agar Miranda bisa membantu mengobati luka yang ada pada Sik Di sini kita tahu alasan kenapa Sik masuk penjara pada saat itu Ternyata Sik membunuh ayahnya yang sering menyiksa agar Sik sama dengan saudaranya Tak lama kemudian mobil memasuki gerbang markas milik Lloyd, dan ternyata dialah anak buah yang berhasil mengambil kalung milik Sik. Kemudian turunlah Lloyd, didampingi oleh dua bodyguardnya. Sedangkan di sisi luar, Sik berhadapan dengan penjaga markas Lloyd, lalu Miranda menembak dua anak buah itu. Di ruang komputer mereka mengecek situasi tiba-tiba mati lampu. Di saat bersamaan Miranda menembak helikopter yang ada di sana, mereka pun melihat ke arah jendela semua. Kemudian Miranda terus menembakinya dan memancing Lloyd dan para anak buahnya. Namun di pertengahan jalan, Lloyd pun menyadari jika ini semuanya jebakan. Morons! Dengan bersamaan, Miranda menembak menggunakan granat di area gedung komputer dan Shit. di sisi lain, Kenisik bertemu dengan Fit dan Claire dan mereka berhasil kabur dari kamar itu. Tiba-tiba mereka ditembak dari jarak jauh. Hingga akhirnya Fit menyuruh membawa Claire dan mengorbankan nyawanya dan pada akhirnya Sig dan Claire melompat. Kemudian Miranda memasuki sebuah ruangan dan betapa kagetnya ternyata di situ ada salah satu anak buah Lloyd dan terjadilah baku hantam. Di saat sudah lelah baku hantam anak buah itu memberikan kalung flash disk itu karena ia merasa bahwa mereka tidaklah terhormat lalu pergi meninggalkan Miranda. Claire yang melihat Sig kesulitan membantunya dan menembaki Lloyd. Saat Sig terguling, Lloyd berpura-pura menderita di depan Claire dan berhasil menyandera Claire dan membawa ke labirin. Dan ya, Claire berlari ke arah Sig dan langsung memeluknya. Sieg menyuruh Claire pergi pada temannya namun Claire menolaknya. Dan mereka bertarung, terjadilah baku hantam tanpa senjata. Namun sayang, di pertengahan perkelahian Lloyd memakai pisau. Saat wajah Sieg ditenggelamkan oleh Lloyd, Sieg mengingat di mana saat disiksa oleh ayahnya. Detik-detik Lloyd kalah, tiba-tiba ada seseorang menembaknya. Ya, dialah Susan. Dan Lloyd pun berakhir modar. Are... Pagi pun tiba di mana Sing dibawa oleh petugas kesehatan. Sedangkan Vladis itu berada di tangan Susan. Kini Susan dan